Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Sabtu, 30 Juli 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam dan UBS, berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian. Emas 24 karat cetakan Antam ukuran 1 gram dijual Rp 1.017.000 naik Rp 4.000 dibandingkan dengan harga hari kemarin. Sementara untuk ukuran cetakan Antam terkecil yakni 0,5 gram dihargai Rp 561.000,